Hai, kapas lima ratus ton, hai, lima ribu ton, manakah yang lebih kapas atau besi? tujuan pembelajaran menentukan hasil pengusulan besaran terdapat ketiga